Buaya yang merupakan hewan yang pernah hidup bersama dinosaurus, tetapi selama dari kepunahan masal dan bertahan hidup hingga sekarang ini. Serta hewannya juga termasuk reptil adaptif, karena dapat hidup di berbagai lingkungan seperti danau, sungai, air tawar, air asin, dan air payau. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Baru-baru ini viral di media sosial seekor buaya dengan ukuran 2 meter berkeliaran dengan bebas di Kabupaten Bandung. Namun buaya tersebut saat ini telah ditangkap oleh warga setempat. Beberapa warga melakukan penangkapan buaya tersebut dengan alat yang seadanya. Bahkan salah satu warga hanya menggunakan kayu dan karung untuk menangkap buaya tersebut. Warga desa Malakasari kecamatan Balindah Kabupaten Bandung dihebohkan dengan adanya seekor buaya melintas di sungai Ciherang. Kapolsek Balinda menjelaskan, buaya tersebut terlihat oleh warga sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan itu para warga langsung melakukan penangkapan. Menemukan buaya dengan ukuran 2 meter, warga langsung berinisiatif melakukan penangkapan. Namun karena terbatas, warga melakukan penangkapan dengan alat seadanya. Terdapat sekitar 10 orang warga melakukan penangkapan buaya tersebut. Bahkan penangkapan dilakukan dengan cara gotong royong. Warga yang melihat pertama langsung meminta bantuan masyarakat lain. Ada sekitar 10 orang yang bantu menangkap buaya tersebut, dibantu juga petugas polsek. Penangkapan buaya tersebut dilakukan dengan alat seadanya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tidak adanya alat profesional untuk menangkap buaya tersebut. Dalam video yang beredar di sosial media, dampak terlihat buaya tersebut ditarik menggunakan tali dan karung. Dalam penarikan warga, buaya tersebut terlihat melawan dengan melakukan gigitan terhadap salah satu warga. Setelah sampai ke permukaan sungai pun, buaya tersebut terlihat kembali melakukan serangan terhadap warga. Namun beberapa warga berhasil menghindar tidak terkena serangan buaya tersebut. Dengan keterbatasan alat membuat seorang warga terkena gigitan buaya tersebut, bahkan warga tersebut telah dilakukan penanganan di rumah sakit terdekat. Buaya tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu warga desa Malakasari, kecamatan Balindah, Kabupaten Bandung. Namun buaya tersebut berhasil lepas dan berkeliaran di sungai Ciherang. Buaya biasanya bisa ditemukan terutama di dataran rendah. Buaya menyukai lingkungan sungai yang lembab dengan banyak tanaman rimbun di sekitarnya. Terutama sungai-sungai dataran rendah yang dekat dengan laut. Buaya adalah hewan amfibi. Dia hidup di darat dan di air. Oleh karenanya, selain memiliki tempat yang nyaman untuk hidup di air, buaya juga akan mencari tempat yang nyaman di daratan, yakni semak belukar. Tubuh buaya diciptakan untuk hidup di air keruh dan air berlumpur. Selain itu, air keruh juga akan menutupi tubuhnya ketika mencari mangsa.